Assalamualaikum sobat Ahlan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, yeah. ngomong-ngomong, sobat Ahlan, kalian tahu gak sih kalau musim milenial ini adalah segmen populasi Muslim yang paling berpengaruh pada zaman ini. Sebuah informasi berharga dari Pusat Riset Agama dan Kehidupan Sosial Pew Research Center Amerika Serikat bahwa populasi dunia ini akan tumbuh 35% dalam empat dekade mendatang dan jumlah populasi muslim dunia akan tumbuh 73% dari 1,6 miliar menjadi 2,8 miliar di tahun 2050 dan pada tahun 2030 diestimasikan 26,5% penduduk di dunia adalah muslim banyak bukan dan tahu gak sih, pada tahun 2010, 63% jumlah populasi muslim dunia, mereka semua berusia di bawah 30 tahun. Lalu, apa dampak hasil riset ini terhadap keberadaan muslim milenial? Siapakah sebenarnya muslim milenial ini? Apa pandangan dunia terhadap mereka? Dan seberapa penting posisi agama di dalam kehidupan mereka? Kami dari Tim Ahlan TV kembali menghadirkan kepada Anda sebuah program kami, yaitu Opini Santri, yang kali ini dengan tema muslim milenial. yang akan menampilkan kepada Anda semua pikiran-pikiran santri dan opini-opini santri terkait tentang Muslim Milenial ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Muslim Milenial itu Muslim yang bisa setia dengan Islam tanpa harus cuek dengan permasalahan ataupun tantangan di zaman yang maju ini. Definisi Muslim milenial menurut Ana adalah seseorang yang hidup di zaman teknologi, yang penuh dengan fitnah, yang harus berpedoman terhadap agama Islam dan berpegang teguh kepada syariat-syariatnya. Muslim milenial itu adalah generasi muda Muslim yang berpegang teguh dengan syarat Islam dan memiliki sudut pandang bahwa syarat Islam dan modernisasi itu dapat berjalan beriringan. Muslim milenial itu Seorang muslim yang hidup di era pesatnya perkembangan teknologi yang mana ia bisa mengiringi kehidupan beragama dan kehidupan modern saat ini. Yaitu seorang muslim yang hidup di akhir zaman yang dimana zaman itu banyak subahat baik itu dari segi mu'amalah ataupun dari segi inti agama. Menurut Ana, muslim Minel itu adalah seorang muslim yang lahir dan juga tumbuh di zaman di mana di zaman tersebut teknologi sudah berkembang dan ia mengikuti perkembangan tersebut dengan memeluk syariat-syariat agamanya juga. Mereka ini memandang muslim milenial bakal teralihkan oleh zaman yang maju ini. Padahal nyatanya muslim milenial akan selalu menerapkan syariat Islam dunia sangat terbuka terhadap kita sehingga kita dapat memilih apa tujuan yang kita bangun dari awal dan kita dapat meraihnya dengan sepenuh hati tanpa menyelisihi syariat agama Islam jadi dunia dalam memadang musliminial terbagi dua golongan ada golongan yang menganggap musliminial adalah kelompok muslim yang dapat memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam modernisasi ada juga yang memandang bahwa Muslim merupakan sebuah kelompok yang dapat didoktrin dan diarahkan untuk mendukung liberalisme dan sekularisme. Pandangan dunia terhadap Muslim milenial adalah bahwa mereka menganggap bahwa Muslim saat ini hanya sibuk mempelajari agama mereka dan melupakan perkembangan teknologi pada zaman ini. Padahal nyatanya enggak begitu. Menurut saya, pandangan dunia terhadap seorang Muslim itu asing. Seperti apa yang dikatakan Nabi SAW Bada'al muslimu ghoriban Wasaya'udu ghoriban Kama bada'al Fatubalilu quroba Pandang dunia terhadap muslimenial Menurut Ana beberapa dari mereka Ada yang memandang bahwa kita adalah manusia biasa Yang berhak memilih agama sesuai keinginan kita Dan beberapa mereka ada yang memandang Bahwa Islam adalah benar sebenar agama Sehingga mereka melemparkan Melempar fitnah pada agama Islam dengan melalui kata-kata teroris. Gak pernah lepas dari yang namanya Islam. Because Islam will never be forgotten whenever the era. Kehidupan muslim milenial saat ini sangatlah memprihatinkan karena kebanyakan dari mereka menghalalkan sebagian perbuatan maksiat sebagai keadaan yang biasa contohnya seperti pacaran islami muslim Inial saat ini ada yang memang benar-benar mengetahui hakikat dari muslim Inial, sehingga kehidupan mereka terfokus untuk mengembangkan dan juga mendukung islam melalui sarana-sarana modern dan juga melalui perkembangan teknologi sehingga ketika teknologi semakin berkembang maka islam pun juga semakin berkembang dan maju ada juga golongan yang mereka tidak mengetahui hakikat dari muslim milenial, sehingga mereka terbawa arus dan malah menghalalkan apa yang telah dihargokkan oleh syariat Islam. Muslim milenial, mereka hidup dengan penuh perjuangan, melawan fitnah sesatnya arus teknologi pada zaman ini. Kehidupan muslim milenial, seperti yang banyak kita ketahui, banyak dari mereka yang masih berpegang teguh pada agama Allah, dan tidak sedikit juga dari mereka yang, yang berpaling dari agama Allah, dan terlena oleh kenikmatan dunia ini. Muslim milenial pada zaman sekarang layaknya seperti buih di lautan. Mereka dilebari sobat subat yang mengingungkan sehingga mereka bingung ke mana tujuan mereka dan ke arah mana yang akan mereka tuju. Kemajuan di suatu zaman itu tentunya bukan sebuah penghalang untuk kita selalu berbegang teguh pada Islam. Terkadang seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Maka selayaknya bagi seorang muslim milenial zaman sekarang untuk memilah-milah lingkungan yang baik agar tidak terjerumus ke dalam maksiat atau tidak menyelisihi syariat agama Islam. Pesan saya untuk generasi muslim milenial agar berpegang teguh dengan syariat Islam karena syariat Islam itu sebagai standar kebenaran dalam menentukan hal-hal apa saja yang kita ambil dari modernisasi dan hal-hal apa saja yang kita buang dari modernisasi. Pesan saya, belajarlah agama, agar kita bisa tahu batasan-batasan yang telah ditentukan syariat agama kita kepada kita. Pesan saya mungkin, bertakwalah dimanapun kalian berada, dan walaupun kita semua mengetahui bahwa memegang agama itu seperti memegang batu bara tapi ingatlah satu hal, bahwa batu bara itu yang akan menyelamatkanmu dari api neraka. Pesan dari Ana untuk muslim milenial adalah, Wahai saudara selama muslim, bertakwalah kalian kepada Allah di dimanapun kalian berada. Peganglah agama kalian dengan erat sepenuh jiwa, dan lawanlah godaan-godaan syaiton dengan menjalankan syariat-syariatnya. Dan ingat, pilihlah jalan yang benar, agar jalan itu menjadi jalanmu menuju surga dan bukan sebaliknya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai haba-habanya yang taat kepadanya. Amin.